Berita minyak tanggal 23 Maret tahun 2022, harga minyak mentah berjangka WTI naik lebih dari 1% menjadi 111 dolar per barel, ditopang oleh turunnya persediaan minyak mentah AS. Hal tersebut juga semakin meningkatkan indikasi bahwa pasokan minyak global kian ketat akibat adanya sanksi internasional terhadap ekspor minyak Rusia. Data terbaru dari API menunjukkan bahwa persediaan minyak mentah Amerika turun 4,3 juta barel, atau berbanding terbalik dengan ekspektasi pasar yang memperkirakan adanya kenaikan. Penurunan persediaan juga terjadi sehari setelah harga minyak turun pasca Uni Eropa memberikan sinyal tidak mungkin untuk memperlakukan embargo terhadap minyak Rusia. Di sisi lain, para pelaku masih mengkhawatirkan adanya potensi sanksi lebih lanjut, terlebih setelah Presiden Amerika Joe Biden dijadwalkan untuk melakukan pertemuan dengan para pemimpin Uni Eropa pada hari Kamis untuk membahas invasi Rusia ke Ukraina. Sekian analisa Forex untuk tanggal 23 Maret tahun 2022, untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading Forex Anda, silakan hubungi 08 1 2 1 2.